teman semua asal teman-teman semua tahu tagar karantina wilayah harus viral entah itu di Twitter entah dimanapun aku cuma minta buat teman-teman kita harus mengepost ini secara media sosial karena ini satu-satunya bisa kita lakukan infection rate tidak akan pernah terkontrol tidak akan pernah terkontrol jika kali jika negara tidak membantu proses ini Percuma kita edukasi gerak di rumah aja Working from home lah Apalah itu Tidak akan berguna Karena semua tetap akan Karena semua tetap akan berantem bosku Ya kan? Ini harus dilakukan karena infection rate sudah menyebar di seluruh negara Indonesia Sementara rumah sakit kita kekurangan APD. Ambil kiri, Pak. Saya nggak mau tahu orang mudik itu bisa ditahan kalau ada aturan. Yeah. Orang ini titik mudik ini kenapa mudik? Karena nggak ada aturan. Kita nggak bisa nyalenya mudik karena nggak ada aturan. Anjuran itu percuma anjuran doang percuma kita semua harus menekan mah, pemerintah karena nah wilayah emang ekonomi hancur tapi ekonomi Indonesia sekarangmu sudah hancur Dolar udah mau20.000 UKM udah pada gulung tikar travel pada sepi hotel pada sepi penerbangan pada sepi mau ngapain mau ngapain gila sudah percuma ya ini dilanjutkan atau tidak ekonomi kita bakal hancur. dan kita sekarang belum ngurusi TBC, belum ngurusi DB, karantina wilayah harus segera dilakukan. Hanya relawan, TNI, Polri, sebako, ya kan, SPBU dan hanya dokter tenaga medis yang boleh keluar. Ya kan? Emang capek saya Tapi saya lebih capek Kalau lihat orang infeksi tambah terus Tiap hari Dan itu potensi meroket di bulan April Sekarang yang meninggal udah mau tembus 100 Dan yang infeksi udah 1000 Ini bisa puncak Ramadan Kalau kita mau selesai satu-satunya cara yang bisa menekan adalah menahan migrasi orang-orang. Menahan perpindahan orang-orang. Sehingga infection rate bisa dikontrol di kota tersebut. Sambil tenaga medis ya menyelesaikan masalah. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah dengan hanya anjuran di rumah aja, seperti yang dikatakan stafsus. Presiden, itu omong kosong. Gak akan ada gunanya anjuran-anjuran itu. Kampenmu itu tidak akan pernah diikuti oleh masyarakat. Edukasi ini terbukti tidak tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada sanksinya. Kamu melarang orang mudik, tapi nggak ada sanksinya. Jika mau disiplin, buat sanksinya, buat aturan. Buat perpres, buat kepres, buat apalah terserah Yang penting karantina wilayah Akses selama 5 hari dari Jakarta Baik masuk dan keluar Harus segera dilakukan bosku Sambil tenaga medis menyelesaikan masalah di kotanya masing-masing Kenapa -masing. ya, mudah memperlakukan melakukan itu Karantina wilayah dan ini bukan bercandaan. Sekarang siapapun bisa kena orang tuamu, anakmu, tetanggamu, temanmu itu bisa kena, bisa kena temanmu, orang temanmu siapapun bisa kena sekarang bos dan saya minta ini sampai suara saya habis saya nggak peduli. Dan berikutnya adalah tolong cek kesiapan pangan. Jika pangan sudah siap, jika ekonomi emang hancur, eh pangan sudah siap. Lindungi pangan di seluruh kota masing-masing. Setiap kepala daerah wajib menyetorkan pihak keamanan untuk menjaga apa? kesiapan pangan. Pasar minimal ka harus dijaga supaya mencegah terjadinya penjarahan. Hal yang kedua yang harus dilakukan, Mengundang, mengundang para pakar ekonomi ke istana ataupun lewat Skype untuk melakukan rapat terbatas. Menghitung kalkulasi ekonomi kemungkinan terburuk yang terjadi jika tidak dilakukan karantina wilayah dan jika dilakukan karantina wilayah. Ketiga, segera membuat keputusan dalam waktu seminggu ke depan untuk solusi mengenai Indonesia. agar infection rate terkontrol keempat adalah menjaga kesiapan distribusi logistik entah itu APD ataupun nutrisi dan sembako baik itu bagi warga ataupun bagi masyarakat dan terakhir bagi dokter dan tenaga medis yang berjaga dan TNI dan Polri dan berikutnya adalah undang-undang karantina harus diaktifkan segala kesiapan pangan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah dan dana konglomerat dana semua Taipan dialihkan untuk hal ini. Itu aja bosku dari saya dan Safe Life ini silakan sebarkan. Entah saya dihujat atau enggak, saya tidak akan pernah peduli. Saya akan tetap bersuara. Karena Saya bukan tokoh politik, saya juga bukan artis, saya hanya seorang pengusaha yang suaranya sekarang kebetulan didengar. Sampai suara saya habis pun saya nggak akan pernah menyerah, tapi yang jelas adalah karantina wilayah harus segera dilakukan. Jika semua netizen melawan saya, saya pun nggak peduli. Jika ada orang bilang melawan saya, saya pun nggak peduli. Karantina wilayah dilakukan dan undang-undang harus aktif sehingga negara harus menjamin kesiapan pangan warganya. Saya muak soalnya kalau seperti ini terus Percuma kita menyalurkan APD Jika infection tidak bisa dikontrol Tita tidak bisa melarang orang mudik Jika tidak ada sanksi Jika mau ada sanksi Lakukan karantina wilayah Sesegera mungkin Di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Medan, Makassar, Cirebon, Bali Papua, Nusa Tenggara Lampung, Palembang, Padang Semua Perjuangan para dokter dan tenaga medis Dan relawan dan TNI Polri akan ada Saya di jalan Saya mau pulang Edukasi Saya sudah mengajak semua media TV nasional Baik itu Kompas TV TV One Detik untuk melakukan edukasi Dan menekan pemerintah Untuk segera melakukan karantina wilayah Media-media TV bersiap membantu Dan ini harus kita lakukan bersama satu negara, satu warga negara, satu warga negara, satu bahasa, satu kesatuan Kita harus segera mendukung kebijakan pemerintah untuk segera menerapkan tetap karantina, karantina wilayah Baru -baru karantina. Yang lain, Saya nggak bahas lockdown, nah, saya bahas karantina, karantina wilayah Membatasi aktivitas warga keluar dan masuk sebuah kota Terutama di Jakarta Sehingga cikampek, bandara, kereta dijaga oleh militer Dan tidak ada yang boleh keluar dan masuk ke Jakarta Sehingga dan tidak ada yang boleh keluar ke tempat umum Semua yang keluar ke tempat umum akan dihukum dengan hukuman penjara Itu harus dilakukan segera Saya enggak peduli mau diujar netizen kayak sotoy kayak entah kamu kaya raya kayak saya nggak mau melihat orang mati lagi karena covid. Udah cukup. Dan ketika karantina wilayah dilakukan, itu bisa meringankan kerja tenaga medis sehingga tenaga medis bisa fokus kepada pekerjaannya yaitu menyembuhkan orang Gak ada kerja sama gak guna bodoh amat yang penting karantina wilayah itu tugas negara mempersiapkan pangan warganya. Tidak. Jika anda mempertanyakan pangan itu tugas kepala negara mempersiapkan kebutuhan pangan warga negaranya. Potong gaji dewan. Potong anggaran yang lain. Untuk potong gaji menteri, potong gaji dewan, potong semuanya, iuran taipan. Sepuluh orang terkaya di Indonesia suruh iuran, memenuhi kebutuhan. Itu yang namanya kaya, yang membantu sekitarnya. Ajak taipan-taipan, potong gaji. Jabat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Yang berada Duduk di karangan paripurna Itu bisa sadar diri Dan memberikan gaji mereka Selama tiga bulan Untuk warga negara Indonesia Baru kalian bisa disebut Wakil rakyat Dan para taipan-taipan di Indonesia Harus segera sadar diri Dan untuk iuran Untuk membantu Jangan beli APD lagi dulu Sebagian dana dari Taipan harus segera diakomodasikan untuk kebutuhan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan Sehingga ketika karantina wilayah dilakukan itu tidak akan ada keos Sikat para pejabat yang di Indonesia yang keluar-keluar mengenai rakyat tapi tidak mau yuran